Oh, good morning. Oi, lama si dia bikin video. Oh. So, last minute ada job pengantin, pick up orang jelah di dekat sini. Tapi bukan sana lah, di atas dia. Nanti dia jauh-jauh, depan donau no, no, dia dekat aja. Dalam 10 menit sampai. Oke, okay, nanti kita tinggal sana, apa yang ada sana. Oke, okay. so soalnya kawan sudah sampailah. Oke, okay, si bro ada. Hari ini eh saya bukan belok dia pulang, kamu belok. Oh ini tempat dia lah. Cabe S Resort. Kau okay, macam biasa lah, uh, mau scan dulu lah sepuluh ribu okay. siap scan, drumnya dia pun masuk. sekarang kami pergi shoot dorang make up baju sama persediaan diorang lah make up. Saya pernah tinggal di sini nih oh. tapi saya lupa sudah di mana. Macam sebelah sana apa? Oh sini kami tinggal dulu. Ini lah itu. Ini lah balik. Kami coba sekarang dorang buat persiapan. Kalau so ini dia punya baju dia lah baju kahwin yang makan yang mau gambar. cantik nah, minum kina balu tarang langsung tidak tidak awan so sekarang kami kasih terbang drone lagi so sekarang santai santai dulu ayah Yeah. Yeah. yeah, so, yeah. so, yeah. so yeah.